Hai hai hai halo guys welcome back welcome back balik lagi nih guys sama gua pastinya kali ini gua lagi main di panen 138 nih bawa modal kurang lebih Rp50.000 untuk kalian yang lagi mampu langsung dikasih gratisan cok baru opening langsung dikasih gratisan betapa indahnya langsung aja kita lihat nih ada isinya apa enggak ya hmm untuk kalian yang baru join jangan lupa ya guys Bahwa tontonan ini hanya untuk hiburan semata Tidak untuk ditiru Dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain So please just enjoy this video Jangan lupa dibantu like-like dan subscribe-nya Ini gue main di bet 800 langsung Dapet gratisan ya say Jadi kita lihat aja hmm. Kasih turun ijo biru langsung turunin lagi kuningnya. Uuuh, dapat perkaliannya langsung jadi 7 ditambah 3 10 Ada perkalian 10 ya guys. Ya langsung dapat lima puluh lima Sensasional, sensasional. Wah, mantul. Kita lihat lagi nih, say masih ada. Masih ada 9 spin. Hmm. Mantap ya, guys! Kita dapat tambahan 5 spin Wah, gila sih ini! Gila, ini keren banget, cok! Baru main, langsung dapat gratisan. Dikasih cuan pula ya, kan? Langsung satsat-satsat. -sat -sat -sat. hmm. Yuk, bisa! Yuk, langsung dikasih gas. Kan, turun lagi hijau kuning-kuningnya, bisa turun. Wuh langsung angkat dong us wah gembel nggak dia angkat coba dia. Oh iya guys, gue juga mau ingetin kalian ya kalau kalian mau join di komunitas gue, link komunitasnya udah ada di kolom komen. Jadi tinggal di klik aja. silahkan join sekarang juga. Kalian juga boleh banget kalau mau ajak teman-teman yang lain ya bestie. Mantep 3.700 dikalinya langsung 21. gokil langsung dapat sensasional 78.000 mantap mantap mantap, hmm. gaskan gaskan, putar putar putar, dapat lagi turun kuningnya, hmm. langsung sat set sat set dapat lagi turun aduh gak mau cok kasih lagi itu bisa birunya waduh kurang ya guys ya dikali 25 8.000 183.000 dapat dari gratisan di bed 800 gila gitu baru main beberapa detik kayaknya tuh belum nyampe semenit udah gua dikasih gratisan dan isinya lumayan banget cuan Hmm, yuk bisa. Yuk, hmm. yuk, langsung sat set, set, set, kasih turun, uus, mah kotanya mantap. kita coba gaskan ini apa gue bayar aja ya gue bingung nih gue kadang-kadang kalau udah punya tuan segitu gini kadang-kadang gitu suka pengen hilaf gitu langsung all in all in all in totalnya rungkat ya kan tapi jangan sampai dong sabar-sabar uh, kita coba gas terus aja ini puter-puter di sini kali ya 20 kali gaskan hmm. Sat set sat set, set. Aduh, nggak mau, Cok. Kasih turun kuningnya. Waduh. Langsung putar ijonya turun. Hmm. Aduh, langsung angkat dong Us. Dia mungkin ya ngasih gua gratisan lagi gitu. putar puter Hmm, dapat lagi turun gelasnya. Aduh, nggak mau, Co. kasih turun. Hmm, kuningnya turun. Langsung angkat us, langsung angkat itu angka tuh 7.000 7.000 anjrit didiemin didiemin jancok 7.000 gua sayang banget ya kesel ya kasih turun birunya nah iya ampun dikasih turun yuk gelasnya hmm Uh, lala merahnya kuningnya mantul, kagak kena ya, cok ya? Hmm. kasih turun hijaunya. Uh, turun lagi kuningnya. Kuning-kuning, aduh, enggak mau. sat set sat set kita coba. Ih mampus dikasih gratisan, cok. Ternyata masih dikasih gratisan di B 4800. Kita lihat saja guys ya apakah akan ada tambahan-tambahan. Hmm. hmm. Sat set, sat set. kasih turun dapat dikali empat ya guys ya dikali empat hmm. set set set dapat perkaliannya udah ada empat belas langsung dapat empat belas ribu kita coba nah kuning-hijau turun, aduh gak dapet co. tapi guys ini udah lumayan nih guys, 80.000 ditambah 194.000, kayaknya udah dapat nih 300000 ribuan, gak sih gue bisa, uh mantap dikasih ya guys ya birunya, uh cakep udah fix, gue langsung WD ini udah dapat lebih dari 300 harusnya. jadi buat kalian ya, thank you banget yang udah mampir jangan lupa guys, bawa tontonan ini hanya untuk hiburan semata tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain. Kalau kalian suka, bantu aja like dan subscribe. Kalau mau join di komunitas, linknya ada di kolom komen. Gue WD dulu, bye-bye.